Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dembartiar di Mik Aja Minat dan Bakat Remaja. Jadi teman-teman pada kali ini di segmen 2 kita akan sosok yang luar biasa wanita yang gelis, emang benar-benar gelis karena dari haur gelis dari ujung barat Indramayu. Langsung saja kita panggil Kak Nanda Restivoji Halo Kak Nanda Halo Kak Adan. Apa kabar Kak Nanda? Alhamdulillah sehat, Kak Adam gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, aku juga sehat Nah Kak Nanda ini dia punya suatu hal untuk mengedukasi masyarakat dan juga remaja Tentang kesehatan gigi Apalagi remaja kan ya, penampilannya kan perlu oke ya, terutama dari gigi ya Kak Nanda Betul. Nah kalau kalian sendiri ini kesibukannya lagi apa nih? Aku sendiri karena latar belakang aku sebagai mahasiswa, jadi aku uh, ya sibuk sebagai mahasiswa kedokteran gigi aja gitu Kebetulan kuliah di mana nih? Oh iya, aku di uh, seorang mahasiswa kedokteran gigi di Universitas di Cimahi nih kang. Apa tuh? Aduh Cimahi nih? Dekat-dekat Bandung kan ya? Iya tepatnya di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Oh jangan-jangan jadi yang kalau aku tanya Unjani itu ya? Iya, iya Unjani, unjani bener betul. Banget, Kak. Nah selain itu punya kesibukan apa lagi sih? Oh iya, selain itu, uh, Alhamdulillah aku dikasih kesempatan buat lolos jadi finalis putra putri pendidikan Provinsi Jawa Barat Jadi kesibukan aku tuh nambah, Nambah ya Iya, <laughs> tapi gak jadi masalah karena uh, aku sendiri tertarik sama ajangnya putra putri pendidikan Provinsi Jawa Barat Jadi aku ngerasa enjoy, aku senang ngejalanin Sebenernya, emang itu passion ya, Pas passion yang kan anda mungkin Aku sih buat kan anda tertarik ikut ajang di putra putri pendidikan Provinsi Jawa Barat kalau buat aku sendiri yang bikin aku tertarik, yang memotivasi aku buat e, ikutan masuk ke ajang putra putri pendidikan nih e, Tentunya selain buat pengalaman ataupun buat relasi, itu jujur kalau dari dalam diri aku sendiri Aku merasa di umur aku yang sekarang sebagai seorang remaja, remaja menuju dewasa mungkin ya, 19 tahun Aku mau uh, remaja, masa remaja aku tuh diisi sama kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu Kang Kegiatan-kegiatan yang positif uh, yang bermanfaat buat aku sendiri tentunya Dan syukur-syukur uh, bisa bermanfaat juga buat orang-orang sekitar aku oh, gitu ya. Jadi uh, ya itu aku dengan aku ikut ke kegiatan putra putri pendidikan itu aku harap bisa keluar dari zona nyaman aku. Oh, betul ya. Kita emang sebagai anak muda, remaja tuh ya perlu banget ya keluar dari zona nyaman. Betul. jangan terlalu nyaman lah ya, guys. Oke, dan keluar dari Indramayu dan Horogiri aja udah kecimah itu udah keluar dari zona nyaman ya. Yang biasanya hidup sama orang tua. Kita makan bangun pagi udah ada sarapan gitu kan. Pulang sekolah sore udah ada makanan. Kalau waktu kuliah kan merantau kita tidak lagi kan ya. Oke, betul banget ya. Dan apa sih alasan lain itu sehingga Nanda kan bisa tertarik ketika putra putra-putri di Provinsi Jawa Barat? Mungkin buat alasan lain karena aku punya program ikang. Aku punya program senyumku yaitu sehat bersama Nanda untuk gigi dan mulutku Jadi eh, lahirnya program senyumku itu didasari hmm. oleh latar belakang aku sendiri yang merupakan aku mahasiswa kedokteran gigi di Unjani terus uh, jujur terus terang aku ngerasa aku terus sibuk mm. sendiri aku ngerasa capek sendiri gitu. terus dan tapi aku tuh mau kalau sibuk aku capek aku terus ilmu yang aku dapetin itu bisa bermanfaat buat selain buat diri aku sendiri aku juga mau bermanfaat buat, buat orang, orang lain, lain. Oh, iya, betul, buat orang-orang ya, ya. sekitar aku termasuk betul jadi uh, itulah ya, ya al jadi alasan lahir deh, senyumku. Nyiumku kepikiran senyumku tuh awalnya dari apa sih, kok bisa namanya senyumku, kenapa gak senyum dia atau senyum kamu gitu kan senyumku itu uh, sebuah singkatan itu sebuah singkatan, tekan. oh singkatan tadi apa? sehat bersama nanda untuk gigi sehat. dan mulutku oh. jadi uh, program senyumku ini dia um, gimana ya, konsepnya itu memberikan penyuluhan, bukan penyuluhan sih lebih ke edukasinya. edukasi kepada masyarakat kepada uh, sekitar gitu yang mana sasarannya sebenarnya nggak mandang usia ya teman-teman kalau uh, advokasi senyumku itu bisa buatan anak, anak bisa buat remaja atau buat orang dewasa orang tua semuanya bisa nggak mandang usia tapi uh, aku lebih nekenin ke anak-anak sih Kang kenapa anak-anak tuh? karena uh, aku uh, kalau menurut aku usia anak-anak itu usia yang paling pas usia yang paling cocok untuk diberikan edukasi jadi uh, konsepnya tuh edukasi sejak dini gitu uh, karena lebih ke apa ya pencegahan preventif seperti itu karena kalau uh, misalnya kita edukasi ke anak kecil itu kan mereka tahu sejak dini bagaimana cara untuk menjaga. Ya, menjaga kesehatan gigi dan mulut, menghindari apa yang harusnya dihindari seperti itu, sehingga nanti uh, harapannya ketika sudah tumbuh gigi dewasa uh, tidak ada karies atau tidak ada permasalahan, -permasalahan gigi yang muncul nantinya ketika Tumbuh gigi dewasa, oh iya, betul, karena ya. uh, sejak kecil, sejak dini sudah diberi edukasi. Hmm, betul, iya, yeah. uh. jadi mereka bisa aware, bisa mencegah. Gitu, iya, karena itu, kan, kan, kalau sudah di sejak dini kita kenalkan dengan kesehatan gigi dan mulut, hmm. pasti yang gigi anak-anak pun terjaga dan memang tumbuhnya bagus-bagus nah, gitu. Kan, tuh harapannya tuh seperti di itu, tuh, kan. kan? karena kalau hmm. sudah dewasa itu kan, kita baru perlu mengobati hmm. gitu kan. Atau gitu. udah lansia gitu kan, pakai gigi palsu iya, atau segala macem. Sudah, apa ya, sudah telat tapi masih bisa walaupun Masih bisa diperbaiki. Baikin. Cuman, alangkah lebih baiknya dicegah sejak dini. Gitu. Sejak betul. Tadi bahas soal karies. Apa ini. karies ya, tadi ya? Iya, ya, karies itu apa gigi. sih? Karies itu kalau bahasa sininya apa ya? Gigi grepes kan, gigi grepes. Iya kan, anak kecil itu kan banyak ya yang karies karena mereka nggak tahu kan, namanya anak kecil, makan coklat, makan manis, makan itu, terus nggak sikat gigi, gimana, gitu nah. kan nah nggak uh, apa-apa itu masih kecil, masih gigi anak-anak, nah makanya uh, aku mau ngasih edukasi ke anak-anak, biar apa, biar nanti ketika sudah copet nih gigi anak-anaknya, di anaknya, gigi, gigi desidunya, terus tumbuh gigi dewasa atau oh. gigi permanennya, nah disitu mereka bisa ngejaga nih, buat menghindari buat uh, menghindari apa uh, menghindari <laughs> makanan-makanan <Menghindari laughs> makana, bukan menghindari makanan manis tapi lebih ke apa ya kan apa? boleh sebenarnya boleh kita makan-makan oh, manis boleh. makan asam makan asin apapun boleh tapi i, harus ingat untuk menjaga kebersihannya sudah makannya gak usah gigi seperti itu nah tadi kan gosok gigi ya baiknya ya dalam sehari tuh gue usah gigi berapa kali tuh? Kalau dalam sehari uh, baiknya dua sampai tiga kali itu uh, bisa pagi, sore sama kalau mau mandi itu kan, kan oh. sikat gigi mandi pagi, mandi sore terus satu lagi kalau sebelum tidur itu. Nah kalau habis makan tuh perlu nggak sih atau sebelum makan? Sikat Boleh gigi. tapi yang paling penting itu sebelum tidur tuh kang. Oh sebelum itu tidur. Itu banyak yang menypelekan tapi justru itu tuh penting banget. Males banget kan ya untuk kamar mandi mungkin. <tuk> ada, ada solusi atau tips nggak sih? Tips? Atau motivasi itu? Untuk? Untuk ya sikat gigi sebelum tidur. Gini ya Kang, sebenarnya untuk merawat gigi itu nggak mahal kan banyaknya orang-orang bilang kalau ah dokter gigi mahal ngerawat gigi itu mahal. Sebenarnya nggak ngerawat gigi itu murah tapi yang mahal itu niat kitanya buat ngerawat giginya justru ngerawat gigi sejak dini apalagi kalau uh, kita rajin sikat gigi atau enggak apa ya enggak malas sikat gigi itu uh, murah kan sikat gigi doang berapa sih modalnya gitu kan <tik> ya, betul. sedangkan yang bikin mahalnya itu kalau kita mengabaikan kita acuh kayak males-malesan terus bahkan kalau uh, sudah ada nih timbul masalah gigi kalau contohnya contoh kecilnya kita udah tumbuh karyas, udah ada karyas, terus nggak dicegah atau nggak diobatin, nggak di uh, perbaiki gitu, dibiarin aja nah nanti lama-kelamaan itu bahkan uh, akan lebih parah, Kang. Betul, betul. Nah, ya itu ketika ke dokter gigi, dengan keadaan yang sudah parah, itu justru yang mahal, yang bikin mahalnya iya, di, situ. di situ. Betul, karena merawat ya, supaya. Iya. Merawat tuh murah lebih sama. Niatnya itu niatnya. murah. Niatnya itu eh, yang susah. Iya, iya, iya, Merawat iya, iya, yang yang murah yang niatnya yang susah. susah. Oke okay, kita <laughs> itu ngobrol berpanjang ya tapi kita lupa nih di bawah kita di meja ada kopi kopi, kopi, apa, gajah. Kan? Oh, kopi gajah gajah. Yeah. Ini biar semangatnya karena udah ngantuk juga biar balik semangat. Aku Betul, mau minum aku dulu juga nih. Iya kan? iya boleh diminum dulu kopinya teh. Tos dulu dong. Oke. Okay. Ya cheers. Ah, segar banget kopi gajah. Saking hausnya. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Betul Nah, kembali lagi karena nanti kita ngomong tentang edukasi anak-anak ya. Tapi sebelum ke anak-anak, anak-anak kan kita edukasikan ya, mereka kan kayak bersifat ya bodo amat gitu kayak anak-anak kayak ya, mungkin saya edukasi tentang merawat gigi, sikat gigi. Anak-anak ya, pasti Mas perlu juga sih mengedukasi ke orang tuanya lebih ke parentingnya gitu Iya maka dari itu uh, yang aku bilang tadi edukasinya itu enggak mencakup usia enggak keterbatasan usia ke anak-anak doang tapi untuk menjaga kesehatan khusus umumnya dan kesehatan di dan mulut khususnya itu apa ya uh, bisa anak-anak bisa remaja bisa dewasa bisa orang tua bahkan orang tua yang punya anak yang nantinya akan memberikan parenting ke anaknya tentang kesehatan gini dan mulut itu seperti apa iya, gitu iya. Dan, Nah Kananda harapannya ya dengan adanya program senyum kutub untuk masyarakat di lingkungan Kananda atau khusus masyarakat luas di Indramayu itu apa Uh, aku harap uh, dengan adanya advokasi senyumku itu bisa uh, lebih banyak orang yang aware, yang sadar akan pentingnya menjaga kesehatan umumnya dan kesehatan gigi dan mulut khususnya karena, apa ya, jaga kesehatan gigi itu tuh nggak mahal yang ada di mindset orang-orang tuh itu nggak bener, bener ya iya, sebenarnya jaga kesehatan gigi itu nggak mahal, yang mahal itu justru ketika kita lengah kita apa ya kita malas kita acuh gitu dan terus uh, masalahnya dibiarkan masalah giginya dibiarkan sehingga membesar nah itu yang bikin mahal dan senyum yang cantik senyum yang ganteng itu berawal dari gigi yang sehat gitu kak oke itu ya guys senyum yang cantik senyum yang ganteng, ganteng itu berawal dari, dari gigi yang, yang, yang sehat. sehat oke nah Berhubungan tadi nyebut ya, tentang lagi menjadi seorang finalis putra-putri pendidikan Pulau Jawa Barat itu ada gak sih? Kayak apa ya, persiapannya tuh apa aja oh. dari awal audisi mungkin sampai jadi finalis ini? Persiapkan, eh uh, tentu banyak ya, Kang dari awal audisi itu kita harus nyiapin berkas-berkas, nyiapin dokumen-dokumen uh, nyiapin terus juga uh, penting juga nih nyiapin bakat karena pas audisi itu ada yang namanya unjuk bakat uh, kalau aku sendiri itu aku nunjuk unjuk bakatnya itu speech atau pidato bahasa Inggris Bahasa Inggris. oke okay, bagus ya iya yeah, uh, sampai itu alhamdulillah lolos alhamdulillah. terus jadi finalis. Nah untuk persiapan finalis ini yang uh, lumayan banyak, lumayan banyak penuh tugas. kegiatannya. Iya hmm. kan, ternyata ya sampai uh, sampai nanti grand final itu bulan Maret dari bulan ini juga itu banyak banget rangkaian acaranya dimulai dari kemarin-kemarin yang sudah berlalu itu technical meeting terus uh, udah photoshoot juga terus oh, uh, photoshoot. karantina virtual, virtual. ya bersama moderator dan pemateri pemateri-pemateri yang hebat-hebat. Uh, Di situ aku dapat banyak ilmu, Kang. Terus juga aku sekarang lagi um, lagi ngumpulin apa ya bahan-bahan buat uh, kegiatan selanjutnya buat video-video uh, challenge, social media challenge, terus video advokasi, Tuh. video profil gitu-gitu. Terus juga nanti bakal banyak rangkaian kegiatan sampai grand final Betul, Maret nanti ya, ya, gitu ya. Tunggu Sya. aja ya Kita doakan semoga akan anda lancar ya Amin, Dan mendapatkan ya. prestasi yang terbaik nantinya Amin Oke jadi teman-teman ya hmm. mungkin teman-teman pengen tahu sih ya Atau motivasi buat teman-teman nanti yang nonton hmm. Ada gak sih pesan untuk anak-anak remaja gitu para pemuda di Indramayu yang pengen menjadi sosok seperti Kananda gitu, mempunyai sebuah program senyumku atau nantinya uh, sebagai seorang finalis putra putri pendidikan Jawa Barat gitu, ada gak sih pesan buat anak-anak Indramayu semoga bisa menjadi uh, seperti sosok Kananda gitu? Sebenarnya apa ya aku juga belum jadi apa-apa, jangan hmm. uh, aku belum jadi apa-apa, aku juga baru keluar dari zona nyaman aku karena Uh, gimana ya jujur nih terus terus terang nih aku tuh selama dua tahun ngerasa nggak ngapa-ngapain kan aku uh, terus berada di zona nyaman aku yang nggak ngakuin apa-apa nggak -apa, ngakuin kegiatan apa-apa sekedar kuliah pulang kuliah pulang kupu-kupu lah ya istilahnya hmm. Terus, uh, tapi sekarang aku coba buat beraniin diri, buat niat keluar dari zona nyaman aku dengan salah satunya ini, aku ikut kegiatan Putra Putri Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Uh, aku harap bisa apa ya, bisa naikin value aku, bisa aku bisa uh, meraih sebuah prestasi yang bisa membanggakan diri aku sendiri, terus teman-teman, terus orang sekitar dan tentunya keluarga aku gitu kan. Oke, betul ya. Tapi aku dapat informasi nih. Seingatku ya, ya. Uh, Kananda juga seorang sosok duta genre cover tahun 2000 berapa? 2020, 2020. 2020. Oh iya, tahun 2020. Ya, aku dapat informasi karena sering mantau IG-IG uh, orang-orang ya, IG genre idrama. Aku pernah memantau dan seorang ada sosok Kananda di sana di sana anda mendapatkan gelar apa kalau udah tahu betul kang aku uh, pernah ikut ajang ditagen Rinder Mayu 2020 itu aku mendapat gelar top 5 dan best kategori best social media best social media ya berarti kan anda aktif banget social media ya mungkin seperti <laughs> Walaupun nanti follow aja Instagramnya ya. Pet oh, <tentang> <Walau>. Nanda Restiva. Nandar <tentang> Restiva. Ikut promosi <tentang> ya kan? Iya nggak <tentang> <tentang> apa-apa. Ya, gimana ya, orang dapat bestol smet -best -best, pasti ya, akting sosial media. Nah, kau bisa sih kepikiran buat ikut ajang Duta genre. Dulu aku. SMA di mana dulu? Iseng-iseng ya. SMA aku di SMA Negeri 1 Anjatan Lu jauh dong ya? Di Anjatan Masih Indra Mayu kok. Oh sih. <tentang> Ya terus uh, aku tahu uh, duta genre itu dari uh, senior aku Kang dia pernah ikutan juga terus ngajak aku ayo Nanda ikut. Sedangkan uh, saat itu aku belum tahu duta genre itu apa kayak gimana kayak gimana aku uh, tapi wonder, mau dipotong dulu nggak? Boleh gitu. kok bisa seniornya menyarankan Nanda gitu kenapa itu ada apa? Karena uh, karena senior aku ini kebetulan dia pembina aku, pembimbing aku pada saat putra-putri uh, sekolah, duta sekolah oh. putra-putri semanja Oh ada duta sekolah yeah. semanja, wow keren banget ya Iya yeah, jadi uh, pas SMA itu aku masih jadi putra-putri semanja Terus uh, pembimbing aku tuh nyaranin kalau lanjut ke Duta genre, ayo ikut gitu ngajak-ngajak terus aku cari tahu kan Duta genre itu apa sih terus setelah aku tahu wah tertarik juga nih tapi um, gimana ya belum tahu banyak hal tentang Duta genre. tapi aku mencoba buat ah yaudah deh ikutan kalau udah ada restu orang tua terus aku sendiri tertarik terus ada dukungan dari orang sekitar buat apa enggak gitu eh, betul, ya betul jadi aku mau nyoba dan Alhamdulillah lolos gitu kan. oke okay, luar biasa ya. Jadi dari tingkat sekolah, kalau ke tingkat kabupaten, dan sekarang mencoba peruntungan di tingkat provinsi. Kasar luar biasa kananda ya buat teman-teman yang mungkin kepo dengan keseruan kananda yang mungkin terlihatnya sangat positif vibes ya <gum> dari wajah dan juga fashion ya Mungkin nanti bisa kepo gini di Instagram ya. Dan buat sharing-sharing boleh ya kalau ada anak teman-teman yang DM oh, buat sharing-sharing ya untuk menjadi sosok yang luar biasa seperti Kananda ini tanyain aja di DM balas iya, kok <guluh> yang penting jangan modus <guluh> oke okay, halo teman-teman mungkin ya pandangan Kananda sendiri sih ya tentang Indramayu itu uh, seperti apa ya karena kan dari Anjatan Haragelis kan ke menuju ke pusat pemerintahan kan sangat jauh loh dan apa sih gitu uh, kondisi di Indra Mayu itu untuk suatu pendidikannya? Kalau pendidikannya di Indra Mayu, uh, so far sih uh, lumayan bagus ya, kalau di sekolah aku sendiri. Uh, terus uh, kalau kekurangannya itu, yang aku dapetin nih Kang, jangan jauh-jauh deh dari sekolah aku sendiri. Minimnya literasi sih Kang Minim literasi, lagi-lagi literasi Minat untuk literasi itu ah Susah banget Aku sendiri juga kayak gitu tadinya Dulunya Dulunya. Cuman berhubung apa ya Ada situasi dan kondisi Yang mau gak mau nih Memaksakan aku buat Ya kalau aku gak baca Aku gak bakal lulus gitu Aku bakal keteteran, aku bakal nyusahin banyak orang gitu okay. Seperti itu. Dan ada gak tips ya buat teman-teman kita ya seusia kita karena aku juga masih 21 kebetulan ya karena ada umur berapa? 19, 19 ya teman-teman seusia kita ya rencet adalah 17 sampai 22 tahun lah kira-kira untuk mencapai keinginan untuk berprestasi itu ada gak sih? Uh, motivasinya gitu? motivasinya uh, kalau dari diri aku ya mungkin teman-teman juga merasakan atau relate ya uh, yang pertama itu aku mau diri aku sebagai wanita nih, aku gak mau ah cewek mah uh, paling ujung-ujungnya di dapur, paling ujung-ujungnya juga uh, ikut suami, gak bisa berkarir atau kayak gimana-gimana aku gak mau jadi wanita yang kayak gitu, aku mau jadi wanita yang uh, berpendidikan, aku mau jadi wanita yang berkarir, yang berdiri di kaki sendiri walaupun nantinya aku punya suami, uh, karena aku punya pesan dari ibu aku, dari orang tua aku sekaya apapun suami kamu nanti, kamu harus tetap punya uh, apa ya, punya tiang gitu, kamu harus berdiri sendiri gitu jadi gitu kan, aku mau jadi oh iya betul ya, emang gak mau ditindas lah. gak mau ditindas, betul banget nantinya ya karena kita juga mungkin sosok wanita juga punya kehidupannya sendiri kan ingin mencapai karir cita-citanya ya, ya. jadi itu yang bikin aku semangat buat Uh, berkarir buat berpendidikan tinggi terus buat, buat berkarya iya berkarya seperti Cukup itu, itu. oke okay. baik teman-teman kita udah ngobrol panjang lebar saya masih haus ya saya ingin jeruput kembali gue <guluh> tidak ngantuk namanya kan anda juga udah lelah <tuh> seger banget sih mantap lho. kopi gajah tubrukas Seger lagi? Iya. <laughs> Emang ya Gajah top, Marco top. Mantap. Nah, mantap. Dan aku sedikit kepo sih ya. Dari uh, latar belakang Kananda tuh awalnya Kananda tuh orang yang seperti apa sih dulunya? Atau pribadi yang seperti apa gitu? Aku bisa dibilang pendiem, pendiem, pemalu gitu. iya bahkan buat ngomong juga enggan, apalagi enggak. ngomong di depan kayak gini mungkin aku di kamera di sini teman-teman yang nonton aku agak kikuk, agak gimana-gimana gitu ya karena emang aku bukan orang yang ekstrovert, aku introvert, aku orang rumahan gimana orang ya? rumahan ya, ya. betul, <laughs> tapi kan karena dia tadi sering bilang karena keluar dari zona nyaman iya seperti itu aku mau nyoba buat keluar buat maksain kalau Kayaknya aku tuh bisa, tapi harus agak dipaksa. Agak, -agak dipaksa emang ya, dipaksa tuh nggak enak ya? Tapi lama-lama terbiasa ya, karena Amin. bisa karena terbiasa. Iya, bisa. -bisa, berarti, bisa. karena terbiasa. Berarti moto hidup kan Anda ini adalah keluar dari zona nyaman dan ada bisa karena terbiasa. dipaksa. -bisa karena terbiasa. <laughs> Betul ya Memang kalau hidup, moto hidup aku teman-teman kebetulan adalah hidup adalah keberanian menghadapi tanya, tanya Jadi kita harus memulai hal-hal baru, berani untuk mencoba hal, -hal baru, gitu. Karena teman-teman, ya, kalau saya tuh orang yang enggak banget suka stuck, gitu, kayak gini-gini hmm. aja, itu bete, gitu. Hmm. Kayak mencoba mencoba hal baru, dan itu membuat suatu tantangan buat kita. Dan ya, kalau pantangan itu kan, ya, kita ngerasa seneng aja gitu, bahagia, ya. gitu. Ya, usia muda mah kita jangan mikirin uh, uang dulu lah, ya, kita cari berkarya dulu, berkarir baru nanti kita bisa mikirin untuk mencari gitu, Teman-teman. Dan terakhir ya Kak Nanda. Jadi uh, di ini di sesi 2 ini adalah segmen dua, hmm. di mic aja minat dan bakat remaja. Oke teman-teman, karena kita sudah panjang lebar berbincang bersama Kak Nanda, Resti Fauji, wanita gelis ya, yang dari Horgelis. Dan di segmen kedua ini di mic aja menyaten bakat Remaja Aku mau ngasih kesimpulan Dari obrol obrolan kita Yaitu tentang Kita jangan terlalu nyaman Di zona nyaman dan kita harus berani Keluar Memang keluar dari zona itu memang sangat berat Dan melelahkan dan memakan banyak energi Tapi kita bakal merasakan Nikmatnya nanti teman-teman Kalau kita tidak berani bergerak Ya kita uh, bakal gini-gini aja gitu dan kalau dari aku sendiri adalah hidup adalah keberanian menghadapi tanda tanya. Teman-teman, jadi kita harus mulai hal-hal baru. Yang seperti Kananda bilang, kita keluar dari zona nyaman adalah mencari tantangan baru dalam hidupmu. Oke, gitu aja teman-teman dari aku dan Kananda pada segmen 2 kali di mic aja, minat dan bakat remaja. Dan jangan lupa minum teh tu. Teh minum kopi gajah. Selalu minum kopi gajah. Karena tuh brukes pasti suka banget sama kopi gajah. Oke, okay, gitu aja. Sampai jumpa di MIG AJA. Minat dan bakat remaja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kan Anda? Makasih banyak ya. Makasih ya. juga, Kak. <tik> of